Kita uji coba dari salon speaker Lajada yang kecil Kita pindahkan Kita rakit ulang Ini dia tukang rakitnya nih Agung Kang salon <gifat> Kita arul. arul apa Arul Kita Jadi yang dari sini semuanya dibongkar, ini dibongkar. tambahin power. Tambahin power. Nah, ini, ini bekas, ini, bekas apa gong ini? ini? yang asli yang bawaan sini. Iya. Jadi kami belanja ini, beliin aja yang murah-murah. Ini aja. yang beli, beli yang murah nih kayak gini. Ini harga 700 Jadi aja. ini ini bukan bawaannya ini harga 700 iya. beri online dia kemarin. Dan ini bawaan yang kecil nih Nah ini yang kecil Bawaan Ball yang kecil Kesini Oke okay. Kita Sedang rakit ya Bismillah Wow, nyala guys. <meng> Mantap. <meng> Mantap guys. Ini kalau ditutup mantap suaranya Gak sia-sia ya